Tahun 2021. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021.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 Kenisahnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun membuat kuat suatu ramalan zodiak Cancer di bulan Januari tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kenisahnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan suruhan Cancer di bulan Januari adalah 3 ataupun tiga pedang. Secara umum, triopsol itu diartikan perasaan sakit dan terluka, semua lepas kendali, ataupun semua lepas kontrol yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Yang dimana di sini juga bisa dikategorikan rasa sakit hati, sakit batin diterima oleh seorang Cancer sehingga kesehatannya akan menurun. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Cancer mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2021, dimana di sini dikategorikan seorang Cancer mendapatkan rasa sakit hati ataupun pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai, dari orang yang ia sayangi di bulan Januari tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang cancer mendapatkan indikasi hubungan orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara yang berdampak negatif kepada kesehatannya yang berawal dari rasa sakit hati ataupun rasa sakit batin. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Secara mungkin King of Cup itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri. Dan disini menggambarkan seorang kanker mengalami penurunan kesehatan dikarenakan mendapatkan rasa sakit hati, sakit batin di bulan Januari tahun 2021 yang dimana disini seorang kanker akan mendapatkan support dan masukan serta motivasi dari orang terdekat, sahabat ataupun orang tua kanker sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Empress Secara umum di itu diartikan seorang orang tua yang memelihara seseorang yang berpengaruh seorang ibu, seorang sahabat, ataupun seseorang yang sangat dekat dengan kita sendiri. Dan jika kartu di MKS kita gabungkan dengan kesehatan seorang Cancer, di sini menggambarkan, seorang Cancer mengalami penurunan kesehatan di bulan Januari tahun 2021, yang dimana di sini seorang Cancer akan mendapatkan motivasi dan support energi dari seorang orang tua yang merupakan orang tua Cancer sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Nine of Pentacles ataupun 9 koin. Secara umum Nine of Pentacles itu diartikan keuangan berkondisi kecukupan, keuangan mengalami peningkatan, keuangan bisa diatasi ataupun dikontrol. Dan apapun yang akan dilakukan akan berbuah manis dan berbuah kepada penghasilan yang berdampak positif. Dan di sini untuk keuangan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021, keuangannya di sini ada dua kategori. Yang pertama mengalami peningkatan dikarenakan Apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021 akan membuatkan hasil yang maksimal kepada keuangannya. Dan diprediksi yang kedua, keuangan seorang Cancer akan berada di dalam zona berkecukupan, yang dimana di sini seorang Cancer mampu mengkontrol pengeluaran dan pendapatan, dan di sini seorang Cancer mendapatkan aura serta dampak yang positif kepada keuangan di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu, support energinya adalah King of One Secara mungkin ofan itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di sini bisa dikategorikan seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang cancer itu berada di dalam kondisi berkecukupan dan apapun yang dilakukan oleh seorang cancer akan berdampak positif kepada keuangannya. Yang dimana di sini seorang cancer mendapatkan doa dan dukungan dari seorang sahabat, orang tua, pasangan ataupun orang-orang terdekat cancer sendiri. Dan jika kartu di MPS, kita lakukan dengan keuangan seorang Cancer, di sini menggambarkan keuangannya mengalami peningkatan dalam kondisi berkecukupan, dan apapun yang dikerjakan akan berbuah manis serta berdampak positif kepada keuangan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021, dan di mana di sini seorang orang tua sahabat ataupun orang yang berpengaruh kepada seorang Cancer akan mendukung serta support seorang cancer untuk meningkatkan dan terus mendapatkan keuangan yang lebih maksimal di bulan Januari tahun 2021 calon tukar-tukar pekerjaan seorang cancer adalah 4 of one ataupun 4 tongkat. secara umum 4 of 1 itu diartikan tentang arah dan tujuan hidup memilih dan memilih tujuan hidup dan di sini bisa dikategorikan mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang dimana hasilnya akan sangat bagus pada kehidupan keuangan serta finansial cancer dan di sini, untuk karena pekerjaan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2021, karirnya akan mengalami peningkatan, yang dimana mana di sini seorang Cancer akan memilih jalan hidup ataupun memilih jalan usaha serta karir untuk membuka usaha yang dimana di kategori ini seorang Cancer merupakan owner di dalam sebuah usaha yang berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansialnya, dan di sini juga bisa digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan empat pekerjaan yang dimana mana di sini. Nilainya sangat tinggi yang dipercayakan kepada seorang Cancer di sini. Keuangan kehidupan serta karirnya akan meningkat drastis di bulan Januari tahun 2021, dan untuk support energinya adalah page of pentacles. Secara umum, teks open talk itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Cancer mengalami peningkatan karir di bulan Januari tahun 2021, yang dimana di sini seorang Cancer mendapatkan motivasi doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Cancer, anak saudara, ataupun anak sahabat Cancer sendiri. Dan di sini, prediksi yang kedua, seorang Cancer mendapatkan peningkatan karir, yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer memiliki tujuan untuk membahagiakan seorang anaknya, yaitu anak Cancer sendiri. Dan jika kartu di Everest dengan kartu karir pekerjaan seorang Cancer di sini menggambarkan, kartunya mengalami peningkatan, dikarenakan di sini orang yang berpengaruh adalah seorang anak yang merupakan dorongan ataupun yang merupakan tujuan seorang Cancer untuk membahagiakannya. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Cancer adalah six of cup ataupun enam piala secara umum six of cup itu diartikan terbuka jujur dan suka berbagi kepada orang suka berbagi kepada pasangan suka memberikan kejutan kepada pasangan dan suka memberikan kebahagiaan dari seorang pasangan yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan untuk hubungan asmara seorang cancer disini menggambarkan hubungan asmaranya akan mengalami kemajuan peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang cancer suka berbagi cerita berbagi pengalaman kepada orang lain sehingga seorang cancer bisa menghandle latar pun mengatasi masalah di dalam kategori hubungan asmara, dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Cancer sangat suka memberikan kejutan ataupun membuat hati seorang pasangan menjadi senang dan bahagia. Sehingga, di sini pasangan merasa nyaman bila berada di dekat Cancer sendiri yang terdapat positif kepada hubungan asmaranya Yang dimana di sini keharmonisan kebahagiaan akan ia dapatkan di dalam kategori hubungan asmara, dan untuk support energinya adalah phase of One Secara umum, page of one itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam hubungan asmara, yang dimana di sini dikategorikan seorang cancer memberikan kejutan, dan di sini bisa diprediksikan seorang cancer akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2021. Dan disini seorang cancer mendapatkan dukungan support atau motivasi dari seorang anak yang merupakan anak cancer, anak sahabat ataupun anak saudara cancer sendiri. Dan jika kartu DMTers kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara cancer di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan seorang cancer terutama dalam kategori hubungan asmara adalah doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak cancer ataupun anak saudara cancer sendiri. Dan untuk akar keberuntungan seorang cancer di bulan Januari tahun 2021 itu berada di angka 3, 39, 94, 46, dan 63. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak Cancer di bulan Januari tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.